Jika engkau ingin ku kembali di pelukmu Suara lesti emang selalu menggelegar Walaupun nariknya pelan-pelan Tapi pasti suaranya memiliki cengkok Saat berduet bersama Asila Putri Ramzi Yuk ini simak dia Jika engkau ingin ku kembali di pelukmu Seperti yang kulakukan dulu Cukup sudah Jangan kau patahkan lagi hati Kulah perjuangkan sendiri Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan Agar tambah seru keuangan oh, mereka berdua, berdua Yang so selalu berdua. akan kita sajikan kabar teman terbaru update Tentang ya ya ya Stabilitas tanah air dan mancanegara Yang bakal bikin kita Semua happy, senang, dan update Akan kabar berita terbaru Tentang mereka tentunya Oke itu saja Kabar dari kami Jangan lupa